dan rasuluhu ad kembali kita menguji Allah subhanahu wa ta'ala di mana di kesempatan pagi hari ini, kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amalan salih. Dari yang sebelumnya kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristirahat. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali terbangun dan mengerjakan amalan-amalan saleh yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Manakala beliau bangun dari tidurnya, maka beliau mengawalinya dengan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyaana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menidurkan kami, memberikan waktu untuk kita beristirahat. Dari kelelahan yang kita lakukan selama seharian penuh, dari aktivitas yang kita lakukan, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu untuk kita beristirahat. Kemudian setelah kita beristirahat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terbangun. Dan itu sebuah nikmat yang sangat besar. Sebuah nikmat yang sangat besar wa ilahin dan kepadanya lah kita semua akan dibangkitkan. Belum lagi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menjalankan salat subuh secara berjamaah. Maka tentu ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hambanya. Maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walhamdulillah alladhi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya sempurna amalan-amalan salih. Akhwataan Islam, Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari beberapa desakan atau beberapa permintaan dari sebagian Ekhua. Yang masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi yang Timur Ya, yang sebenarnya kami di sini cuma ziarah untuk... Ya. Ziarah sebagaimana bertemu teman kita, sahabat kita yang ada di sini. Kemudian ada beberapa desakan yang sebenarnya banyak yang lebih pantas untuk duduk di sini dan untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan daripada nasihat, banyak daripada asyatid yang lebih pantas dan lebih mumpuni dan jauh lebih layak untuk duduk di sini menyampaikan ilmu kepada antum semua namun berangkat daripada desakan tersebut maka insyaallah kita akan berusaha apa yang bisa kita sampaikan yang semoga dengan yang sedikit ini memberikan nasihat untuk kita semua dan kebetulan juga momennya adalah momen di mana kita baru saja melewati bulan mulia yaitu bulan ramadhan Ya, bulan dimana seorang mengerjakan banyak amalan ketaatan di dalamnya maka tentunya ada beberapa poin yang akan kita nasihatkan terkait dengan terlepasnya atau berlalunya bulan Ramadan tersebut Akhwetul Islam Ahibati fillah rahimani ketahuilah bahwasannya Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah untuk menghamba dan beribadah kepada Allah Azza wa Dan ini adalah perkara yang tidak bisa terlepas dari kita. Ikatan ini tidak akan pernah terlepas dari kita. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi kewajiban bagi kita adalah menghambakan diri kepada Allah Azza wajalla. Dan itu tidak hanya terbatas ketika di bulan Ramadan. Tidak hanya terbatas ada pada di bulan Ramadan. Yang kebanyakan manusia luar biasa di bulan Ramadan. Mengerjakan amalan yang wajib dia penuhi, bahkan amal yang sunnah dia kejar secara kualitas maupun kuantitas. Namun ketika mereka keluar bulan Ramadan, terkadang nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan tersebut hilang. Bersamaan dengan berlalunya bulan tersebut. Maka ini yang banyak dinasihatkan oleh para ulama kita. Ya terkait dengan perkara menjaga keistiqomahan selepas daripada bulan Ramadan. Pentingnya bagi seorang menjaga keistiqomahan setelah berlalunya bulan Ramadan. Dan itu Insyaallah menjadi awal mula tema kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Itu bagaimana seorang ketika dia telah terlepas dari Qur'an Ramadan. Setelah dia melalui sebulan penuh. Memenuhinya dengan beribadah dan bertakar kepada Allah Azza wa Jalla Maka ada beberapa alasan dan beberapa jawaban ikhwatul islam mengapa seharusnya seorang muslim seorang mukmin dia tetap beristiqomah mengamalkan nilai-nilai Ramadan bahkan ketika Ramadan itu telah berlalu dari maka alasan yang pertama kenapa seorang itu harus selalu istiqomah dan konsisten dengan nilai-nilai Ramadan yaitu karena seorang mukmin dia tidak memiliki batasan dalam mengamalkan amalan soleh. Seorang mukmin sejati, dia tidak akan pernah memiliki batasan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan menjaga batasan-batasan Allah. Tidak ada batasan baginya untuk melakukan perkara-perkara tersebut, maka ini yang disebutkan oleh. Al-Imam Al-Hasanul Basri Rahimahullah Ta'ala Seorang tabi'in yang mulia Manakala beliau Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Inna allaha Lam yaj'al Li'amalil mu'mini Ajalan dunal maut Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah menjadikan batasan Bagi amalan Salih seorang mu'min kecuali dengan kematian. Kecuali dengan kematian. Artinya apa? Artinya selama kita masih diberikan kenikmatan hidup oleh Allah, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada waktu bagi kita untuk beristirahat daripada mengamalkan amalan saleh dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban kita adalah menghamba kepada Allah Kewajiban kita adalah terus menerus menghamba Dan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Dan menjauhi setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala larang Sampai datang kepada kita kematian Ya Maka ini juga yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang mungkin kita sering dengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman faida farotta famsad apabila engkau telah selesai daripada melakukan sesuatu maka bersegeralah berdirilah ya untuk mengerjakan amalan yang lain untuk mengerjakan amalan yang lain Seorang mukmin sejati maka dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia lakukan daripada keamalan ketaatan dan menjauhi perkara larang. Seorang mukmin sejati tidak pernah ujub dengan amalan kebaikan yang telah dia lakukan. Oleh karenanya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Manakala beliau menafsirkan tentang ayat tersebut Fa beliau Fa Apabila engkau telah selesai daripada mengerjakan salat-salat yang wajib salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita lima waktu dalam sehari semalam Apabila kita telah mengerjakannya maka jangan berhenti sampai di situ. Kata Abdullah bin Mas'ud, vakum kiamal lail. Berdirilah untuk mengerjakan sholat lail ataupun sholat-sholat sunnah yang lain. Berdiri dan berusaha untuk menambah amalan dan wajib tersebut dengan amalan-amalan sunnah, termasuk kiamal lail. Maka di sini perkara yang perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita garis bawahi adalah ketika di bulan Ramadan ya, kita didorong disyariatkan untuk menghidupkan malam kita untuk sholat kepada Allah mengerjakan sholat setidaknya ada 11 rokaat yang kita tunaikan selama malam-malam bulan Ramadan maka sebuah perkara yang sangat disayangkan Daripada kaum muslimin. Yaitu malam pertama mereka meninggalkan amalan tersebut adalah ketika malam takbiran. Malam lebaran. Banyak yang luput dari melakukan sholat malam yang itu dia lakukan secara terus-menerus dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lupa atas nikmat atau besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, sehingga menjadikan dia tidak konsisten dalam mengerjakan amalan kebaikan. Oleh karena yang kata Abdullah bin Mas'ud, "Jangan pernah merasa puas. Ketika antum sudah melakukan sesuatu yang wajib, maka tambah lagi dengan perkara sunnah." Ya, tambah lagi dengan perkara sunnah. Begitu juga disebutkan dari alimam Qatadah. ada. Beliau menyebutkan dari al Al Basri Rahimahullah Ta'ala Manakala beliau menyebutkan tentang ayat yang mulia ini apa kata beliau Rahimahullah Ta'ala Fa Apabila engkau telah selesai dari melakukan jihad Yang kita tahu pahala dari jihad luar biasa Jihad amalan besar Mengorbankan waktu mengorbankan harta, mengorbankan keluarga bahkan mengorbankan nyawa. Dia bertaruhkan untuk mengerjakan amalan ketaatan kepada Allah. perkara jihad. Namun kata beliau rahimahullahu taala apabila engkau telah selesai melakukan jihad, fanṣab lil ibadah. Setelah selesai melakukan jihad mungkin masih luka, Mungkin masih letih ketika berjihad, namun kata beliau, rahimahullah ta'ala, "Bersegaralah untuk beribadah kepada Allah." Udah, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai situ. Meskipun amalannya amalan besar. Ya, amalannya adalah amalan besar. Maka jangan berhenti sampai di situ. Maka ini ikhwatal Islam adalah perkara yang hendaknya yang kita perhatikan. Bahwasannya, sebagai seorang mukmin, maka tidak ada batasan bagi dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan menjauhilah. Makanya, alimam Ahmad rahimahullah taala manakala beliau ditanya, "Suatu ketika beliau pernah ditanya, 'Ya Imam, wahai Imam, mata rahah. kapan sih ada waktu bagi seorang mukmin itu untuk istirahat?'" Capek kita beramal Ada gak sih waktu untuk kita istirahat sejenak, sejenak. Untuk istirahat sejenak Ya kita berbuat ketaatan Menjauhi larangan Ada gak waktu untuk istirahat Maka Apa kata Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan Ar-rahatu Atau kapan waktu bagi kita untuk beristirahat Maka beliau Rahimahullah ta'ala menjawab Ar-rahatu yang mana Yang namanya waktu istirahat Bagi seorang mukmin Adalah ketika dia sudah Menapakkan satu kakinya Di dalam surga Maka disitu istirahat yang hakiki Dan tidak ada istirahat yang hakiki Kecuali di situ Tidak ada istirahat yang hakiki Kecuali ketika seorang sudah Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga Dia sudah bisa memastikan bahwasannya dirinya Termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Maka ikhwata Islam Ini yang perlu kita perhatikan Ketika kita terlepas dari bulan Ramadan Berikut dengan apa yang kita telah penuhi Daripada mengerjakan amalan ketaatan di bulan tersebut Maka jangan pernah merasa berpuas diri sehingga berhenti dan meninggalkan amalan, tidak beristiqomah dengan apa yang kita lakukan di bulan tersebut, tidak beristiqomah dengan apa yang ada di bulan tersebut. Kemudian perkara yang kedua, yang menjadi alasan, mengapa kita hendaknya senantiasa beristiqomah, konsisten di dalam menjalankan nilai-nilai Ramadan bahkan ketika Ramadan telah berlalu bagi kita. Adalah karena perkara istiqomah itu sendiri adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. istiqomah adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wal aslu fil amri fil wujub Dan asal daripada perintah itu sendiri adalah wujud. Perkara yang wajib. Jadi perhatikan kita tidak cuma diperintahkan untuk mengerjakan amalan ketaatan salat, membaca Al-Qur'an, amalan ketaatan yang lain menjauhi perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, namun perhatikan yang Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan adalah kita senantiasa beristiqamah. Ya, senantiasa beristiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Al Karim kata Allah Subhanahu wa taala fastaqim Beristiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Ya, sebagaimana engkau diperintahkan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beristiqomah. Kemudian yang perlu untuk kita ketahui ketika seorang hendak beristiqomah terkhusus pembahasan kita adalah ketika kita hendak mengamalkan nilai nilai Ramadan di luar bulan Ramadan tersebut adalah hendaknya kita mengetahui daripada dua rukun istiqomah itu sendiri. Jadi ketika seorang mukmin dia ingin beristiqomah dengan amalan dia di bulan Ramadan maka hendaknya dia memenuhi dua rukun. Dan ini terkumpul pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ya wa Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Ini adalah rukun yang pertama Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar ketakwaan Beramal dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Dan menjauhi larangan ini rukun pertama dari istiqomah. Maka tidak bisa disebut seorang itu beristiqomah maka manakala dia tidak beramal. Beramal saja tidak. Bagaimana disebut istiqomah? Kemudian perkara yang kedua yang hendaknya dia penuhi adalah walatamu wa muslimun. Artinya dia mempertahankan amalan tersebut hingga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikannya hingga datang kepada dia kematian hingga datang kepada dia kematian. Jadi beramal dan dia mempertahankan amalan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan diri. Ini dua rukun istiqamah yang hendaknya kita perhatikan manakala kita hendak mengamalkan atau menjalankan atau melanggengkan daripada nilai-nilai Ramadan setelah bulan tersebut itu berlalu dari kita. Kemudian perkara yang ketiga ikhwatal Islam yang menjadi alasan bagi kita mengapa, mengapa hendaknya kita senantiasa beristiqomah dengan nilai-nilai Ramadan, yaitu karena setiap kita tidak ada yang bisa menjamin apakah amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan Ramadan kita berpuasa penuh, sebulan penuh. Ya, selama 30 hari. Tidak ada dari kita yang bisa menjamin puasa tersebut akan diterima oleh Allah. Kiraatul Quran kita selama bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali mungkin. Terkhusus pada 10 hari bulan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, adakah dari kita yang bisa menjamin amalan tersebut akan diterima oleh Allah? Amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ini berada di tangan Allah. Ingat perkara tersebut. Oleh karena para salaf orang-orang terdahulu bahkan para nabi di antara sikap mereka dan sifat mereka manakala mereka selesai mengerjakan amalan ketaatan adalah timbulnya rasa khawatir di dalam hati mereka. Mereka mengerjakan ketaatan namun mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu Yang mana Allah Subhanahu wa taala atau sebutkan tentang amalan beliau di dalam Al-Qur'an Suratul baqarah apa kata Allah wa idh yarfa'u ibrahimul qawaida bait. Dan manakala Ibrahim itu mendirikan itu pondasi daripada Ka'bah, amalan besar, mendirikan Ka'bah, dilakukan oleh orang yang mulia Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam, dilakukan di tempat yang mulia, Mekah al-Mukarramah. Namun apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika selesai mengerjakan amalan tersebut, Robbana Ya Allah Terima dari kami Apa yang telah kita lakukan Yang kita tahu apabila Ibrahim alaihissalam mengerjakan amalan kebaikan Yang mana beliau adalah Khalilullah Kekasih Allah Beliau adalah Ulul Azm, Ya Ulul Azmi Beliau adalah salah satu rasul dari pilihan Allah SWT Salah satu rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau beliau mengamalkan kebaikan tentunya pasti akan diterima oleh Allah. Manakala beliau meminta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Namun yang beliau lakukan adalah memohon kepada Allah Robbana Takob Ya Allah, terima dari kami. Ya, terima dari kami. Ini merupakan sifat yang ada pada orang-orang soleh terdahulu. Manakala mereka mengerjakan amalan kebaikan, mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Dan ini yang seharusnya ada pada kita. Terkait dengan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan penuh. Tidak ada dari kita yang bisa menjamin amalannya akan diterima oleh Allah SWT. Tidak sama sekali. Oleh karenanya kita berusaha mengisi setelah bulan Ramadan ini dengan senantiasa mengerjakan amalan ketaatan kepadanya. Karena disebutkan oleh para ulama Ya Inna min alamati Qabulil hasanat Alhasanatu ba'daha Di antara Tanda Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Menerima kebaikan Seorang hamba Adalah Munculnya kebaikan-kebaikan Setelah dia mengerjakan amalan tersebut Artinya apa? Allah jadikan dirinya itu terus-menerus berada dalam ketaatan Jadi amalannya itu bukan sekedar pada musim-musim tertentu Pada waktu-waktu tertentu Terbatas pada momen-momen tertentu Tidak Ya, Dia lakukan terus-menerus amalan tersebut Dan dia langgengkan amalan-amalan tersebut Dan itu merupakan pertanda daripada kebaikan yang Allah SWT berikan kepadanya dan merupakan salah satu tanda daripada Allah subhanahu wa ta'ala Menerima setiap amalannya Maka ini yang hendaknya kita perhatikan Jangan pernah berpuas dengan amalan kebaikan yang telah kita usahakan Kemudian perkara terakhir Perkara yang keempat Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Dan ini merupakan alasan terbesar Mengapa hendaknya kita senantiasa melanggengkan dari nilai-nilai Ramadan Bahkan manakala bulan tersebut telah berlalu bagi kita Yaitu karena setiap dari kita tidak tahu Pada kondisi apa Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan kita Apakah pada kondisi kebaikan Dan ini merupakan harapan setiap kita Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Dalam keadaan yang baik. Atau wal billah. Kita berlindung kepada Allah darinya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang itu di atas keburukan wal billah. Maka ini perkara yang hendaknya kita perhatikan. Perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kita khawatir bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita dalam kondisi kita sedang tidak siap kita sedang tidak beramal dengan amalan kebaikan bahkan dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah sedang bermaksiat kepada Allah azza wa Jal. ingat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh aliman Bukhari dari sahabat mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang mana Nabi kita SAW alaihi wasallam beliau menyebutkan innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhirnya seorang itu akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah tergantung daripada akhirnya ingat hadis ini menceritakan tentang apa Ya, yang mana sebelumnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal abda la ya'malu amala ahli jannah atau innal abda la ya'malu fima yarunnas amala ahli jannah Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengerjakan amalan yang dipandang manusia, amalan tersebut merupakan amalan ahli surga. Amalan ahli surga dia kerjakan, wa innahu la min nar akan tapi dia termasuk daripada penduduk neraka Daripada penduduk neraka Dan hadis ini ada kisahnya Ya dimana suatu ketika Ada seorang sahabat yang dia luar biasa dalam berjihad di jalan Allah Dikagumi oleh sahabat yang lain Bagaimana dia berjihad di jalan Allah sangat pemberani Ya, namun kata Nabi SAW Apabila engkau ingin melihat Salah satu dari penghuni neraka ila hadha. Lihatlah orang ini Maka bertanya-tanya ketika itu Para sahabat Bagaimana keberanian dia dalam berjihad Berjihad amalan besar sekali lagi Namun kata Nabi Dia termasuk penghuni neraka Maka manakala ada yang mengikutinya maka sahabat tersebut mendapati akhir kehidupannya adalah akhir kehidupan yang buruk, akhir kehidupan yang mengenaskan, di mana sahabat tersebut mendapati bahwasannya dirinya mati dengan cara bunuh diri. Dan benar apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya seorang hamba bisa jadi dia mengamalkan amalan kebaikan yang dipandang manusia merupakan amalan ahli surga, bahkan amalan besar namun dia termasuk dari penghuni neraka. Ingat innamal a'malu bil khowati. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhirnya. Maka tentunya kita berharap bahwasanya akhir kita adalah kebaikan. Maka bagaimana caranya? Dengan senantiasa konsisten istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah. Konsisten di atas jalan ketaatan kepada Allah dan itu merupakan Salah satu kunci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Mewafatkan kita dalam kondisi yang baik Di hadis yang lain Nabi SAW juga pernah menyebutkan Dalam hadis riwayat Ahmad Beliau SAW bersabda Ida' Rodallahu bi Abdin Khairan istamalahu qabla mauti Sungguhnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hamba kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dirinya itu bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempekerjakan dia. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hamba. Allah akan mempekerjakan dia. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Alaihi Wasallam ya Rasulullah? Bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mempekerjakan hamba tersebut?" yang itu merupakan tanda kebaikan baginya maka kata Allah Subhanahu kata beliau Allah alaihi wasallam an yuwafiqahu li wa 'alaihi atau wa 'ala dalik itu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk mengerjakan amalan sholeh kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya dalam kondisi tersebut, di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan atau berikan kepada hamba adalah Allah berikan taufik kepada seorang untuk mengerjakan amalan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya di atasnya. Maka ini tentunya menjadi poin yang hendaknya kita perhatikan: untuk kita senantiasa beristiqomah, terkhusus dalam pembahasan kita dengan nilai-nilai Ramadan. Ya, dengan nilai-nilai Ramadhan Kita berusaha mengerjakan amalan kebaikan yang kita usahakan dalam bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Tujuannya adalah semoga dengan perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan mematikan kita di atasnya. Allahumma amin. Maka ini khotat Islam beberapa poin yang hendaknya kita perhatikan. Yang semoga menjadi pendorong dan motivasi untuk kita semua Sekaligus nasihat untuk kita semua Agar kita senantiasa beristiqomah, Agar senantiasa kita konsisten Dengan amaliah yang kita Usahakan selama bulan Ramadan Agar amalan tersebut Itu tidak berlalu begitu saja Terkadang seorang mengerjakan Amalan kebaikan kemudian berlalu Begitu saja dengan berlalunya Waktu Dan itu bukan ciri daripada seorang mukmin sejati Ya, bukan ciri daripada seorang mukmin sejati. Tidaklah tercela ketika seorang dia di bulan Ramadan luar biasa dalam mengerjakan amalan kebaikan, karena bulan tersebut adalah bulan kebaikan. Dia membaca Al-Quran, menghatamkan beberapa kali solat malam, kemudian di siang harinya dia berpuasa, kemudian ketika dia keluar bulan Ramadan, kualitasnya menurun, ini bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang tercela namun yang tercela adalah ketika amalan tersebut terputus sama sekali dari diri, hilang tanpa bekas dengan berlalunya bulan tersebut. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala cabut keistiqomahan dari, dari dirinya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tercela. Makanya benar apa yang disebutkan oleh Bishr Al Hafi, Rahimahullah Taala. Manakala beliau disebutkan atau diadukan kepada beliau ada beberapa kaum. Beberapa orang yang luar biasa di bulan Ramadhan. Ya Allah fi Ramadhan. Mereka beribadah di bulan Ramadhan. Ya sumun mereka berbuasa di bulan Ramadhan. Namun ibadahnya hanya terbatas pada bulan Ramadhan. Maka apa kata beliau rahimahullah ta'ala bi'sal qawm. La ya'arifunallah haqqan illa fi Ramadhan. Seburuk-buruk kaum adalah yang mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, kecuali hanya ketika bulan Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah sejatinya, mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Artinya, ketika keluar atau berlalu bulan tersebut sudah hilang, berlalu pula amalan kebaikan yang dia lakukan, berlalu pula ketaatan yang dia usahakan. Maka ini hendaknya, perkara yang hendaknya. Nah, atau perkara yang selalu kita wanti-wanti diri kita untuk menghindari Yaitu jangan beribadah kepada Allah itu hanya pada ujung-ujung Pada momen-momen tertentu Ketika manusia semangat kita ikut semangat Atau berdasarkan karena ikut-ikutan Ataupun perkara-perkara yang lain Tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa taala Adalah menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya Dan menjauhi setiap larangannya Dan menjaga batasan-batasan darinya Dimanapun dan kapanpun kita berada Sampai datang kepada kita kematian Ini tugas kita sebagai seorang muslim sejati Maka ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Semoga apa yang sedikit ini memberikan motivasi dan nasihat untuk kita semua agar ke depannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan untuk bisa beristiqomah di atas jalan ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Innahu qadiru alaih. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa Jazakumullah khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.